Ini adalah keindahan alam Kalimantan Timur Yaitu hutan yang masih asli yang berada di Kalimantan Timur Ini adalah hutan yang berada di Kalimantan Timur Antara Kabupaten Kutai Barat dan Mahakamulu, tapi ini masuk Kabupaten Kutai Barat, teman-teman semua. Ini arah ke Jalan Kutai Barat, dan saya mengambil dokumentasi vlog ini melihatkan kepada teman-teman betapa pentingnya alam untuk kita teman-teman ini adalah ladang yang disebut ladang ini adalah padi, padi gunung tapi sudah mulai keluar padinya itu beliau itu yang punya ladang ini nah, itu salah satu orang dayak di daerah sini beliau adalah orang dayak tunjung nah, ini padinya teman-teman sudah keluar ini juga ada tanaman labu nah teman-teman ini adalah ladang sana pondok beliau untuk menjaga monyet biar tidak masuk di ladang di sana juga pondok tuh yang hijau nah itu ada sungai di bawah nah kalau itu adalah bekas ladang tapi ditanam pohon buah-buahan nah jadi tidak di digunakan dan pohonnya pun tumbuh sendiri nah setelah ini di panen besar nanti ini akan ditinggalkan dan dibangun dibuka lagi yang sebelah itu namanya itu namanya sistem berladang jadi berladang itu tidak merusak alam yang besar nah, kalau di sana ada gunung teman-teman ini masih hutan kita ini nah itu Teman-teman, ini adalah lesung untuk menumbuk padi. Orang Dayak biasanya barang antik. Kata Ye, punya saya, punya es. ini Maha Hulu. orangnya mahahulu. Nah, ini orang mahahulu. Nah. Ini beliau. Ini adalah yang punya ladang. Ini nah, beliau, mahahulu. Nah, orang Kayan. Nah, Kayan mahahulu. Nah, beliau ini adalah suku Dayak, Kayan mahahulu longkuling, gelang kerong. Nah itu beliau ini juga pintar bikin mandau hmm. maupun itu sarungnya maupun gagangnya mandau. Nah, coba, ayo, ayo Nah <tuh> ini Mandaunya mandau orang Kayan dari Mahahulu. Ya. Nah pembuatan orang Kayan. Ya. Nih ya juga ini ini belum jadi ini belum selesai hulunya. Ah. masih-masing motifnya. Nah. Coba. Pak, sini. Mandau nya. eh teman-teman bisa lihat nih. Oh, bisa. Mandau nya. Nah. Ini mandau nya. Oh, ini beliau pintar bikin mandau ini. Mandau tempilannya, pak. ya pak. Iya, tempilan Nah, nah ini mandau tempilan perhiasan. Untuk perhiasan. Hmm, kalau zaman dulu, untuk uh, penjagaan diri. Nah. Hmm. Hmm. Oh. Kalau ini kakak saya Ini juga kakak saya sebenarnya Yang ini ya, Itu musuh berat Kalau ketemu sama saya Nah ini teman-teman Kalau pengen mandau Bisa datang ke kampung klien dalam Kalau ingin tahu mandau kayan itu gimana RT1 nah, RT nah. Ini bapak siapa namanya Pak Ismail S. Nah, Pak Ismail Apa? S. S. Ya, itu teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Di konten saya Alvin Rimba, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.